Cot Anja Selamat datang di channel Barbar Sejati guys ya Tapi ingat selalu brotherku Barbar itu bukan berarti selalu all in ya guys ya Barbar itu nggak selalu all in juga co Main juga mesti pakai logika sikit lah Biar gak kan selalu kau Biar minimal ya guys ya Kalau kalian bisa bermain Barbar -bar, Kalian bisa mengerti kalau kondisinya di sol itu tuh lagi gacor guys Itu adalah harapannya Oke gak perlu lama-lama lagi Welcome to Barbar It's wrong. I'm not giving the gas, can Come on.